Oke, di sini ada pertanyaan, Pastor Viti dulu, kenapa sekarang Protestan ikut juga apa yang kita rayakan setiap Rabu abu? Mungkin maksudnya adalah soal penggunaan abu di dahi. E, menurut saya begini, e, pertanyaan ini ya, pertama-tama harus ditanyakan kepada saudara-saudari kita di gereja-gereja Protestan yang telah mempraktikkan itu. Mereka lah yang tahu alasannya kenapa mereka mulai punya praktek seperti itu. Tapi kalau dari sudut pandang kita, pertama, semua tradisi dan kebiasaan-kebiasaan katolik itu memang bersumber atau berlandaskan pada kitab suci. Dan karena mereka juga menjadikan kitab suci sebagai sumber iman, sebagai landasan iman, maka eh, pasti akan muncul, kesamaan-kesamaan dalam praktek tradisi dan kebiasaan termasuk juga eh, penggunaan abu di dahi dan itu alasan pertama yang kedua dari sudut pandang kita eh, gereja katolik umat katolik selalu berdoa untuk persatuan umat Kristen artinya Bukan tentang menjadi katolik atau menjadi protestan Tapi bagaimana supaya gereja-gereja ini dapat bersatu Dengan Kristus sebagai kepala gereja Nah kita sebut saja di dalam gereja katolik itu ada istilah Katolik anonim Jadi Orang-orang eh, beriman Yang walaupun tidak dibaptis Atau dinyatakan secara resmi sebagai anggota gereja katolik Tetapi mempraktekan Praktek-praktek ritus-ritus kekatolikan. Uh, hanya itu yang bisa saya berikan sebagai pandangan saya. Sekali lagi selamat memasuki masa prapaskah, masa penuh rahmat, di mana kita diajak untuk berpantang, berpuasa, bermatiraga, untuk penyucian diri, untuk makin pantaslah kita ini di hadapan Tuhan, untuk waktu dekat dalam rangka merayakan paskah. Sekian, terima kasih Tuhan berkati.